Oh. Oi. ini? dia kan gantian nih. tuh Kalo kamu, kamu cantik ekon, warna pirang rambut mau sama Rinda kan malam-malam kamu boleh ke sama Rinda soalnya kamu hmm? malam mau pulang ke senggatak Anu kamu malam-malam juga soalnya nggak ada yang nggak ada perintah aku dikasih pacar taiku <tuk> nah kan dari kau pun pulang malam-malam seris -malam. kali kamu kok dari kau kamu luar jajan Aku curi-curi, apa? Anu, anu, omahku Aku gak dimarahin sama, mak, kebetulan Aku merahin Aku bisa berhati kok Kalau aku mau tahu aku andu petasan Oh, itu. aku sembunyi-sembunyi, kak Dan gak, ketahuan Anu, mama Sekalunya aku, aku kasih lihat Aku sembunyikan di baju Aku kasih liat mama Aku gak dimarahin, kamu Nah disuruh ambil lagi <coughs> ya, disuruh Udah yeah. um, yeah, dah yeah, pulang pulang <laughs> masuk aku nonton. Hai. nanti kalau sudah hebat berangkat main ke Samarinda, iya. <laughs> ke ke provinsi ikut <laughs> provinsi.